Selamat datang kembali di Creative Media YouTube Channel. Seperti biasa, bareng saya Bagas Nah kita balik lagi ke segmen Haram, harian anak musik. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua orang rapper kondang asal Pekalongan. Bisa kenal dulu nggak? Bisa. Bisa langsung aja bisa. Bisa bisa Udah dulu ya. dari saya sendiri Pinocchio dan nih teman saya TJ. TJ Jadi Mas Pinocchio sama Mas TJ ini Dua orang rapper dari kota Pekalongan yang udah kondang, udah kondang ya di Pekalongan ya? Ikut komunitas juga kan? Iya yeah. Apa tuh? Komunitasnya apa? Aku dari ikut komunitas PHR, yeah, yeah, yeah. Pekalongan, Hip Pekalongan Hip Hop Rap Nah, uh, langsung aja ke pertanyaan ya mas Iya yeah. tadi penasaran nih, kapan sih mulai Mas Pinocchio sama Mas dj ini masuk ke dalam dunia rap? Kalau dimulai sih dari masing-masing. ya oh, masing -masing. Masing -masing. Aku nggak ngerti dia kapan dan kalau dari aku sih dari SMP. Dari SMP. Ya? Nah. Oh Masiji dari sekitar tahun 2010an ya. 2010. 2010. 2010 terus pas 2010. ketemunya 2016 atau 2017an gitu. Dan itu ketemu di komunitas. Di komunitas. Tapi kan itu dulu pas lagi di band, belum langsung ke Kalau rap baru sekitar 2017. 2017? Oh, udah iya. udah lumayan lama tapi. Iya. <laughs> terus kalau Mas Pinokio itu <laughs> uh, kenapa bisa jadi rapper? tuh kenapa ada ada inspirasi dari, dari mana gitu? Aku inspirasinya sih ada influence banyak sih. Ya. Kalau pertama nge-rap hmm. sukanya dari Wis Khalifa gitu. Wiz Khalifa yang blackenya loh, blackenya black nah <laughs> itu, itu. Kalau Mas DJ uh, sama juga sih, Wiz Khalifa sama Eminem terus ya. Banyak lah, pokoknya kalau ini memang udah nggak ada obat. Iya. E. Nah selama berkarir di dunia rap ini, Mas Pinocchio tuh ada apa yang dirasain apa selain ya pasti banyak lah suka dukanya itu Nah banyak. Ya. Banyak. Jadi, kalau sukanya tuh apa? Sukanya sih bisa mewakili perasaan dari lirik-lirik lagunya gitu. Jadi, oh, jadi ada lirik pertanyaan baru. Jadi uh, lirik rap tuh? Uh, kayak, kayak keresahan diri sendiri ya? Nah, iya, biasa Kadang ya makanya lirik rap tuh banyak kan kritik gitu hmm. Biasanya yang dikritik soal apa? Kalau yang di luar kan Kayak, uh, kayak sa sosial sama pemerintahan ya Kalau yang di luar, bayang. Kalau di sini sama juga? Kalau di... Kalau aku pribadi sih, aku seringnya biasanya lingkungan sekitar aku hmm. Yang apa yang aku rasain hmm. gitu Kalau dari Mas TJ? Iya kadang, apa? Dari curhatan hati terus ngeliat keadaan sekitar juga kalau nyampe ada yang bikin ngajak collab, yang kreatif pemerintah ya juga kayaknya. Kalau ada yang oke, okay. oke. Okay, <laughs> tapi sama ya juga, intinya mewakili perasaan juga gara-gara uh, keresahan itu ya. Iya, nah kemarin kan Mas Pino tuh sempat ya nyanyi di kreatif kan yang, oh, yang yeah. ngedis, apa seksi, God Sexy tuh. <laughs> nah itu kan keren sih itu keren sih lagunya keren ya, itu kan ngedis ya, ya. kalau misal di dunia rap itu emang biasa ya ngedis ngedis kayak gitu? kalau itu sih biasa adu skill itu kalau biasanya kalau di battle rap ya battle rap sendiri biasanya ada langsung secara tatap muka ada yang lewat lirik ketikan di sosial media terus ada yang model lewat lagu gitu kalau yang kemarin itu yang dilakuin berarti lagu lewat lagu, gitu. lagu. itu uh, Gimana? Ya? Gimana sih kok kenapa bisa awalnya bisa nge gitu loh? Ya karena emang <laughs> <laughs> emang emang gitu ya. Ibarat orang suka aja ah, sama emang. dia yang dituju oh, gitu. Berarti <laughs> emang emang emang awal yang nge emang bukan gara-gara itu bukan gara ada-ada apa-apa emang emang dari hati aja gitu ya. Iya. Ya Jadi sampingan itu videonya juga itu sih Mas agak gimana terlalu kalau di Indonesia kan Kebanyakan kan Muslim bentrok ya, pebudaya. bentrok ya, pebudaya hmm. sana kok langsung ya, di situ kayak ngeracuni generasi indo lah, ngeracuni <laughs> terus, nah gitu. Kalau langsung nih ke, ke update sekarang kan lagi musimnya virus corona nih nah. ya, nah, virus corona itu buat rapper tuh gimana sih? Virus corona kalau dibagi rapper sih kebanyakan aku lihat di luar pada masih produktif sih berkarya gitu. Tetap. Cuman ya manggungnya aja gitu yang agak kurang yang terasa gitu. gitu Berkarya tetap tapi show offnya masih nah, belum itu, belum bisa ya. Um, hmm. Masih susah gitu Nah itu gara-gara virus corona ini ngeselin <laughs> virus corona ini. Kapan dikelarnya? dia <laughs> Jangan sampai ada corona gini dua ya. Terus kalau <laughs> <laughs> pernah nggak uh, gara-gara musim konoha, corona ini <laughs> pernah nggak punya pikiran buat bikin lagu soal corona? Kemarin sih, aku udah bikin lirik, cuman belum. tag aja gitu, belum belum mood rekamannya gitu. Sama kayak Masjid juga, iya iya. Tapi apa? Salah satu anak PR juga ada yang bikin, udah ada, kan? ada, ada yang, yang bikin, bikin buat bikin yang orang. Ya. Salah satu anak PR mm -hmm. udah, udah bikin, Rating. udah Rating. bikin. Terus isinya juga itu ya, soal soal corona, sama lingkungan, sama sosial Begitu ya, isinya iya, isinya juga sama sih. tapi emang berarti corona ini juga. Ngedampak juga buat buat para musisi ya, buat rapper juga ya. Ya dampaknya ya banyak sih banyak, banyak. semua orang <laughs> kayaknya Mas, bukan dibagi Bob Dong, ya, bukan musisi. di musisi juga kayaknya. Sengselin terus harapannya buat corona ini kalau buat rapper lah, gimana kalau misal misal nih, misal besok corona udah kelar, terus Mas Pinocchio mau ngapain? Kalau aku sih pengennya bisa ngumpul lagi gitu sama anak-anak musisi lain di luar hip hop juga bisa gitu berkarya lagi nggak terhambat kayak gini. Ini aku kumpul-kumpul juga enak bisa. Oke oke. Nah selama ini uh, kalau yang Mas Pino rasain atau Mas Pilih rasain itu sebagai anak rapper ada nggak sedihnya, duka ya? Bukanya. Sedihnya ada sih kan kalau kita berkarya nggak semuanya orang suka gitu hmm. ya. Ada juga yang kurang respect gitu. Terus cara nanggepinnya gimana tuh? Cowek apa dilawan lawan apa apa lu? Ya tergantung sih misalkan kalau nggak kenal ya cuekin aja oh, gitu. Iya, kalau ya nggak ya, dari rapper siapa lah yang punya nama gitu. Kalau yang apa komentator komentator yang pedes itu kan cuma cari perhatian ya. Neters mm -mm. doang misalnya baik banyak kayak gitu ya? iya, banyak banyak juga, tapi banyak. tapi yang dukung lebih banyak kan harusnya yang dukung ya, ya itu kan sudah keseimbangan ya <laughs> ada haters, ada juga yang suka ada yang suka, ada ya, yang, ya. yang hate ya? Membiasai saya juga banyak hate ya, ya. <laughs> <laughs> Aduh. terus nih, biasanya kalau yang dilakuin sama rapper buat latihan sehari-harinya itu gimana? lakukan sehari ya kalau ada instrumental, ya freestyle dikit gitu. Freestyle ya, freestyle. Nah, tadi bisa dong dicobain freestyle ya, <laughs> ya bisa Nah, <laughs> <bisa. laughs> nah kalau misalnya nih, kalau misal ada anak pengen nih jadi rapper, terus Mas Pino, Mas Digi bisa ngasih tips gak? Soal kayak saya tertarik, dia nge-rap terus, awalnya harus ngapain terus sampai bisa tips pro kayak ya. Mas Pino. Hmm. Ada tips, awalnya yang biasanya ya. Kita denger-dengar lagu rap dulu lah yang sekiranya cocok sama di hati kita gitu Apa, influence siapa gitu Kayak lokalan dulu kalau belum bisa emang paham di luar gitu kalau dari aku sih tipsnya pertama sih ya rajin-rajin tulis gitu Nulis, kan hmm. kalau nulis lirik rap tuh hampir sama kayak puisi, ada majas iya, juga gitu. majas kayak metafora, hmm. alegori, dan lainnya gitu Dan juga belajar flow Flow itu kayak tempo rap lo gitu. nah, Naga nya biar tervariasi Kalau masalah beat atau instrumental sih bisa belajar sendiri atau beli ke produser musik gitu hmm. Jadi intinya emang harus rajin banyak belajarnya Banyak tulis, iya. banyak belajar, terus banyakin referensi ya Iya. Itu. Orang kita sampai aja juga masih belajar <laughs> Sama, Sama sekarang aja ya. Kita Sama. semua belajar, anda anda, anda, anda belajar <laughs> cuman belinya nggak pakai seragam, <laughs> jangan <laughs> dong, masa rapper pakai seragam. ini <laughs> <laughs> baik gitu ya, berarti sukanya ada, dukanya ada, terus mas pino mas Di juga nyaman di situ, ya. nyaman. Iya, nyaman. kalau ya udah nyampe, udah udah suka, nyaman nyaman aja, mau ada yang punji gak bodoh amat, <laughs> <laughs> ya, bodoh amat, amat, udah jati diri lah, udah jati udah. diri ya. ini bangga dong sebagai seorang rapper bangga. Ya, bangga sih. Bangga, ya. <laughs> bangga terus. Selama ini mau nanya pengalaman, hmm. selain di Pekalongan, kalau Pekalongan pasti udah yeah. sering lah. Yeah. Nyai di sini kalau di luar, ada nggak pengalamannya? Pengalaman, pengalaman pernah di Malang, Semarang, sama Jakarta. Kalau oh, itu di, di acara kumpul antara rapper apa Kalau itu apa diundang acara hip hop? Oh, kadang ii, acara ii. hardcore juga kan? Kadang ada hip hopnya juga, Hardcore, metal juga Kadang imannya hmm. dicampur gitu. Kalau masih g, sama juga. Pengalaman malah di Wapres Pekalongan dulu sempat lama di sana. Hmm. Terus kalau di rapnya <coughs> paling di Jogja aja. kita cari sering-sering aja belum sampai sampai Jogja. Jadi pengalaman Mas Pino sama Mas Tiji itu luar biasa loh nggak cuma di sekitaran Platge doang. Mas Pino tadi pakai udah sampai <coughs> Jakarta ya. Okay. Kalau Mas Tiji udah sampai Jogja. Jadi uh, ini tuh kalau bisa aku bilang tuh hobi yang bikin prestasi gitu loh. Jadi iya. awalnya hobi suka terus nyoba terjun ke dunia rap ternyata berhasil ini bisa dibilang berhasil ya kalau udah, udah ada pembuktian kan sih udah ada pembuktian hmm. udah ada karya juga Pastinya udah ya. sampai diundang juga sampai ke Jakarta Jogja jadi kalau kalian yang pengen jadi rapper musisi atau apapun ininya konsisten kejar ya terus banyak belajar juga iya walaupun udah terkenal pun ya pasti mereka juga masih belajar masih belajar, gitu, iya, iya. belajar walaupun udah terkenal pun kalian nggak tetap Caranya anda pasor kalau istilah bahasa jermannya ya. itu anda pasor. Jadi kita harus tetap merendah, kita tetap itu namanya manusia kan. Terus nyembut iya, iya. uh, hmm. nyerempet nyerempet soal corona lagi ini harapannya bagi rapper-rapper kalau ini buat corona itu apa? Ada. Agar biar cepat berlalu, sebenernya. biar cepat kelar ya. Iyi, kala, ya. biar cepat kelar. Ada ya. ya. sabar biar kelar, gitu. Mulai semula gitu. Udah bosen, udah bosen berita gitu, apalagi media kadang ada yang lebih-lebihin gitu Ya <laughs> kadang, lebih gitu. Ya, <laughs> kadang ya. media emang kayak gitu Ya udah, ya. ya, mungkin gitu aja yang bisa kita obrolin buat sementara ini ya, iya. Dari Mas Pino sama Mas TJ Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalain loncengnya Terus komen ya kalau yang pengen komen, like video ini, share ke semua sosial media kalian Sampai jumpa di video kita berikutnya, dadah!